Manjo bakalai. mana rasa kita berjurus baru. Jangan pura-pura badi yang ngana bobo. Jurus berwaris, Jurus kaki Jurus bayangan kami tang. Jurus yakin gila. Banyak gaya, mana. Rasa filmku maut. Hmm. Rasa kan nyata? Selamat datang di akhirat. Untuk member baru, jangan lupa registrasi. oh jasal yes, memasking-masking so. oh, itu sudah <tuk> oh, tadi lu masih gerak yang beda <tuk> masih <tuk> mampir <tuk> makan <tuk> oke okay, kamera roll lihat dulu kamera ini kamera masih track out jadi dari awal dari muka terus kelihatan, kelihatan ambience oke okay, standby kamera roll and action kamera track out Ayo terus. Tiga. Jatuh. Tidak mau. Hahaha.